Harga ini tidak beranjak dari posisi minggu, 6 November 2022, dan telah naik Rp8.000 dari harga Sabtu, 5 November 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama juga masih dijual pada harga Rp509.000, naik Rp12.000 dibandingkan Sabtu, 5 November 2022. Untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp987.000, sementara emas 24 karat UBS dijual seharga Rp953.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol rp rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.669.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.346.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 7 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.